Kita mungkin gak kebayang seperti apa surga yang Allah tawarkan Kerudungnya beda dari surga Kerudungnya Itu kalau dibandingkan dengan dunia Lebih baik dari dunia dan isinya Orang bangga punya jam 5 miliar Bangga punya baju satu miliar Punya tas miliaran kerudungnya penghuni surga Itu lebih baik dari dunia dan isinya Terus apa yang harus kita lakukan? Kata Allah sedangkan kalian belum ditimpa dengan musibah-musibah Yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian mereka ditimpa dengan berbagai balak jama. Kemiskinan, kefakiran, penyakit, serangan musuh Dibantai, ditindas, digoyangkan bumi Ini saja Sebagian kita mungkin diuji dengan harta Paginya muslim, sorenya kafir Sorenya muslim, paginya kafir Ya dunia. Dia jual agamanya Untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia Kita sedang berbincang tentang musibah dunia jama. Kalau antum kehilangan semua harta antum Asalkan tidak kehilangan iman Ada harapan untuk masuk surga